Oke pak kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara memunculkan konsol di aplikasi emulator PS2 yaitu adalah PCSX2 ya dan tujuannya adalah kalau kalian memang pengen pakai cheat atau pengen uh, menggunakan cheat gitu ya kalian bisa langsung memunculkan konsolnya untuk melihat kode pada game tersebut gitu misalnya kodenya ef berapa gitu ya dan kalian cukup tinggal bikin mungkin atau kalian juga udah-udah cari gitu ya tutorial saya Bagaimana cara ngecitnya gitu ya jadi kalian bisa langsung edit pinetnya gitu atau mungkin kalau kalian mau bikin gitu dari notepadnya langsung bisa aja sih dan untuk cara memunculkan konsolnya gampang banget kalian cukup tinggal buka aja emulator ps2 kalian atau PCSX2 nya tinggal kalian buka gitu ya sini kita akan buka saja PCSX2 dan di sini kosong gitu ya nggak muncul apa-apa selain emulator uh, atau mungkin window dari PCSX2 nya ini gitu Nah untuk memunculkan konsolnya kalian bisa klik yang miss miss ini apa ya maksudnya ya? enggak tahu juga sih pokoknya yang sebelah kirinya di gitu ya, kan bisa klik aja yang miss gitu kan dan kalian cukup klik yang show console gitu setelah itu nanti akan muncul untuk konsolnya dan di sini kita akan coba untuk jalanin gamenya ya Oke jadi di sini kita bisa langsung cari ya, untuk kodenya gitu ya di sini kita bisa melihat uh, scroll ke atas aja untuk kodenya seharusnya ada di sekitar sini ya Ah ini nih e8 FC f8 eec gitu dan ini ada hash-nya uh, gitu jadi ini adalah kode dari chatnya tinggal kalian cari aja kalau kalian udah uh, download template cheat yang udah saya bikin gitu ya itu ada 2000 untuk filenya kalian bisa cari aja dan seharusnya sih untuk yang ini untuk yang misalnya yang 8 FC FC f8 ec ini seharusnya kosong ya untuk uh, filenya mungkin kalau kalian mau masukin tinggal masukin aja cheat-nya gitu dan uh, jadi cukup segitu doang sih untuk videonya dan teks watching bye-bye